Kita lanjutkan lagi dengan beberapa penambahan di action dan di sini saya langsung menyimpan dan mengganti dengan 20 karena sekarang kita sudah berada di video yang ke-20 dan di sini saya memberikan action dan simpan lalu di action saya menuliskan 20 proses.php dan jika sekarang kita menggunakan post dan saya ganti di get dan saya simpan lalu saya pergi ke Mozilla Firefox dan di sini oke okay, saya hapus semua saya enter dan saya ambil yang baru saja saya simpan. Dan jika saya klik di proses, maka sekarang PHP saya akan bergerak ke sini. 20 proses. Oke, di sini kurang S. Saya tambahkan S. Saya simpan dan jika saya kembali lagi di sini, saya reload. Saya klik proses, di sini ada 20 PHP proses dan di sini file ini belum ditemukan. Yang perlu saya lakukan adalah saya membuat file baru dan saya simpan sebagai di folder yang sama. Saya menuliskan 20 garis bawah proses seperti yang sudah saya tulis di form.php PHP semacam ini. Sekarang saya simpan dan di sini sudah ada lalu saya kembali ke sini dan jika saya reload lalu proses di sini sudah tidak ada keterangan karena di sini sudah memanggil 20 proses.php tapi di sini tidak ada apa-apa karena di sini tidak ada perintah sama sekali. Saya mau memberikan ini. Saya cut Saya hilangkan di sini Saya simpan dan Saya pergi ke sini lalu paste Dan saya sudah mempunyai BHP semacam ini dan karena tadi Saya memakai get Maka di sini Saya aktifkan sebagai get Semacam itu dan jika sekarang saya simpan, saya mempunyai 20 proses dan 20 form, dan saya sudah simpan semuanya, saya kembali ke sini, dan saya reload, maka di sini sudah tidak ada tulisan apapun. Dan jika saya klik proses, maka dia akan berada di sini dengan informasi-informasi ini, karena di sini masih semuanya kosong. Maka di sini tidak akan ada penambahan, dan jika saya kembalikan dan saya isi, dan email, lalu password, dan saya klik proses, maka di sini sudah ada informasi ini. Demikian pula saat kita menggunakan pos, sekarang saya mau mengganti pos dan saya simpan lalu di sini juga saya memberikan komen oke saya copy dulu dan di sini saya memberikan komen dan di sini saya memberikan post dan saya simpan, lalu saya pergi ke Mozilla Firefox, saya kembalikan ke sini dan saya reload dan saya berikan lalu ini dan password maka setiap setelah saya klik proses maka di sini tetap ada nama yang saya masukkan tadi, dan di sini tidak ada penambahan di area URL dan selanjutnya mungkin saya akan membahas bagaimana kita bisa mengecek aktivitas dari orang yang menulis sesuatu di form jika input ini masih kosong dan tidak akan diproses dan ini jika kosong tidak akan diproses seperti itu kita bertemu di tutorial selanjutnya salam